bertelur. Mel... Mungkin paus Bertelur. <tuk> bertelur. Meski biasa disebut sebagai ikan, namun sebenarnya paus bukan termasuk anggota Pisces melainkan mamalia. <tuk>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 Papeda. Papeda. apa Papeda. Terus... Apa itu? Bakar batu. Udah. Sama sagu. Papeda. Sagu. Papeda. Masyarakat Papua juga memiliki berbagai kuliner khas yang lezat, seperti papeda, ikan kuah kuning, keladi tumbuk, udang selingkuh, ulat sagu, sagu lempeng, dan kue lontar. Insang. Insang. Insang. insang, insang, insang, Proses pernafasan pada ikan sangatlah berbeda dengan manusia. Ikan bernafas menggunakan insang. Dan insang adalah organ yang biasanya terletak di samping badan ikan yang berbentuk lembaran-lembaran tipis berwarna merah muda dan lembab. Lembaran ini mengandung banyak filamen dan pada filamen inilah terdapat pembuluh darah yang memiliki banyak kapiler dan menjadi tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Melahirkan Bertelur Melahirkan. Melahirkan. Mel... Bukan paus. Bertelur. <laughs> Bertelur. Meski biasa disebut sebagai ikan, namun sebenarnya paus bukan termasuk anggota Pisces, melainkan mamalia. Sama seperti mamalia lainnya, maka paus pun berkembang biak dengan cara melahirkan dan... Menyusui <laughs> apa ya? Kita membalas kebaikan mama Itu apa? Kejahatan dibalas dengan kebaikan <laughs> Apa ya? Kebaikan dibalas dengan kejahatan eh? Ketika seseorang uh, baik kepada ketika, contohnya, ketika saya itu baik kepada orang lain, orang lain itu juga akan membalasnya dengan kebaikan. Arti pribahasa air susu dibalas dengan air tuba menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah kebaikan dibalas dengan kejahatan, atau perbuatan baik dibalas dengan perbuatan jahat. Ewan mamalia sapi, kambing, babi, anjing, dan kerbau. Aduh, mamalia ngapa ya? Kelelawar, harimau, gajah, singa, ikan. Amalia, Amalia, uh, Amalia, ular, kata sama burung, sama paus, Kelelawar uh, hiu, mana dia, cicak. Uh, Paus, tokek, hewan mamalia, <laughs> aduh, hewan mamalia, yang beranakan ya, anjing, terus, yang melahirkan, kucing, kucing, terus, apa sih, apa sih itu, apa <laughs> oh, kayak itu, ini yang, gini. yang gini. apa sih yang ah uh, apa sih itu kak itu kelinci kanguru sapi harimau kuda kerbau gajah Adalah jenis hewan yang menyusui. Misalnya, kucing, sapi, kambing, dan kuda. Hewan mamalia berdarah panas, sehingga tubuh mereka selalu terasa hangat. Sebagian besar mamalia berkembang biak dengan cara melahirkan. Nah, sekian ya dari Apaya Minggu ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.